Sawit umur 3 tahun 2134,13 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2253,81 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2359,45 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2459,51 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2521,86 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 2573,28 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2625,36 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2700,90 rupiah per kilo, sawit umur 21-24 tahun 2615,81 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2488,78 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 12.239,43 1223943 per kilo dan harga kernel Rp5, 38,94 per kilo dengan indeks K91,23 persen. T2. Sekian harga sawit untuk tanggal 7 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.